Yang terhormat, kita sampaikan kepada Bupati Sugirisancomo beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo, Ibu Susiawati Sugirisancomo, yang kami hormati pula, camat Jambon beserta Ketua Tim Penggerak PKK kecamu, segenap kepala dengan hadir di Desa Karanglo Kidul ini, tentunya dalam ajaran Allah mana watak, dan berikut kita ikuti bersama. Sambutan selamat datang Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karanglo 3, Ibu, Ibu Antik kami persilahkan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa untuk mendampingi baik kami persilahkan untuk kembali ke tempat dan Bapak Ibu warga masyarakat desa Karanglo Kidul, berikut akan kita ikuti sambutan Ketua Tim Pegerak PKK Kabupaten Ponorogo, Ibu Susilawati Sugiri Sanjoko. kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Giri, Pak Bupati Ponorogo, yang saya hormati, Ibu Kepala Desa Karangkitul, de Kepala Desanya Putri, kalau tidak uh, luar biasa, tidak mungkin terpilih. Pasti luar biasa, tepuk tangan buat Bu Lurah. Okay. Uh, yang saya hormati uh, OPD yang terkait uh, yang kami bawa semuanya ada dari Dinas uh, KB yang nanti akan menyampaikan masalah stunting, kemudian dari Dinas PU, wonten perwakilannya kemudian dari Dinas sosial, dari Dinas pariwisata dari dinas kesehatan dari dinas PMD yang saya hormati juga eh, Bapak Kapolsek, kemudian yang saya hormati Bapak Camat beserta Ibu Tim Penggerak PKK eh, Kecamatan Jambon, kemudian Ibu Sekdes yang tadi eh, sudah berpidato, kemudian yang saya hormati eh, Pak RT beserta Bendahara beserta Sekretaris kemudian yang saya hormati Mbah Kakung Mbah Putri penerima baksosnya PKK Kabupaten kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu tim penggerak PKK desa yang pinarak di luar beserta perangkat desa yang saya hormati saya kurang nyaman kalau tidak jadi satu dalam ruangan gitu bisa kelihatan muka saya Pak yang di luar kelihatan Jadi saya itu lebih suka ketika uh, berhadap-hadapan gitu tapi uh, ininya tidak memungkinkan gedungnya apa balai desanya tidak memungkinkan. Jadi uh, ya tidak apa-apa. Terpaksa nanti Mas Giri pidatonya agak di depan sana biar <gur> ya biar apa enggak noleh-noleh gitu apa yang di depan sana. Puji syukur alhamdulillah sama sakmake kita uh, sampai di desa sekarang lo Kidul dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa Bulurah Matur Suwun sudah sambutannya luar biasa Busek Des eh, Matur Suwun sudah eh, apa Suguh Gupoh Arus sudah luar biasa Matur Suwun terima kasih tanamannya sudah bagus-bagus nanti tidak hanya di pot saja Barangkali yang di pinggir jalan juga ditanemi Ini kan apa zaman dulu namanya iti-itian kalau nggak salah Kemudian ini yang lebih keren, singonium sekarang ada yang uh, apa warnanya pink dan segala macam. Kalau itu lidah mertua, Jihmatursuon, Bu Sekdes uh, sebagai ketua tim penggerak PKK nanti minta tolong uh, desanya semakin dipercantik dengan tanaman-tanaman hias yang tidak perlu mahal. Yang penting ada tanaman hias gampang hidup karena setiap daerah itu uh, tanamannya bisa berbeda-beda. Kalau di Pudak barangkali jenis tanaman bisa hidup apa saja, barangkali kalau di dataran rendah sini agak-agak berbeda. Mungkin yang lebih tahan dengan uh, cuaca yang panas. Selamat serta salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad, yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Bapak, Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, kami dari tim penggerak PKK kabupaten mengadakan bakti sosial, Kagem panjenengan mudah-mudahan bermanfaat. Mbah Putri Mbah Kakung diparingi sehat walafiat panjang umur Insya Allah nanti kalau ini sudah selesai 307 desa Sudah selesai kita akan rencanakan lagi untuk tahun depan Di 2023 Insya Allah kita akan uh, melakukan bakti sosial lagi Kemarin kita sudah melakukan di 7 kecamatan Pulung, Pudak, Soko, Sawo, Ngebel, Sampung, Mba insyaallah Kecamatan Jambon hari ini dan besok hari ini 6 desa, besok 7 desa Saya minta doanya kami semua tim penggerak PKK diparingin sehat Sehingga kita bisa tetap menyalurkan bantuan sosial ini ke Panjenengan semuanya Barangkali begitu yang bisa saya sampaikan karena memang kita dikejar dengan waktu dan nanti kalau misalkan sampai sore nanti Mas Giri PR-nya yang di kantor nanti nggak bisa diselesaikan dengan baik. Makanya eh, selain kita keliling ke desa-desa, tapi kita juga harus menyelesaikan urusan kita di kantor kita masing-masing. Barangkali Mekaten yang dalam sakit atau raken kalepatan Pangapunten warahmatullahi kelepatan. Iya, Bapak Ibu, hadirin warga masyarakat Desa Sekarang Lokidul eh, pada kesempatan hari ini untuk menambah wawasan kita tentang setanting, berikut akan kita ikuti sosialisasi tentang setanting yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas KB kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Porogo beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Porogo dan seluruh jajaran pengurus PKK Kabupaten Yang saya hormati jajaran OPD Pak Camat, Bu Camat, Muspika Kecamatan Jambon Ibu Kepala Desa Karanglokidul dan seluruh masyarakat Karanglokidul yang saya banggakan Terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo yang telah memberikan waktu untuk saya bisa menyampaikan katanya dengan masalah stunting. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata-kata stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang mulai dari anak dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun dan ciri-ciri anak stunting tinggi badannya lebih pendek dibandingkan teman sebaya mudah sekali sakit dan tingkat kecerdasannya di bawah teman-teman yang tidak stunting dan saya laporkan Ibu kepala desa bahwa angka stunting hampir di setiap dusun ada dan jumlahnya juga cukup banyak dari data sekitar 20 Terus apa penyebab stunting? Ternyata faktor yang paling dominan adalah dari faktor ibu. Dia dilahirkan dari seorang ibu di mana waktu hamil ibunya menderita penyakit anemia atau kekurangan gizi. Kemudian dilahirkan oleh seorang ibu yang terlalu muda waktu melahirkan Yaitu di bawah 20 tahun Kemudian yang ketiga dilahirkan oleh seorang ibu yang terlalu tua melahirkan Jadi terlalu tua tidak boleh, terlalu muda tidak boleh Yang ideal berapa untuk ibu melahirkan? 20 sampai 35 tahun Kemudian berikutnya dilahirkan oleh seorang ibu yang terlalu dekat antara jarak anak pertama dan anak yang kedua kalau orang sini mengatakan kesundulan bayi itu terlalu meteng memetang papat ngat -ngat. kemudian yang terakhir dilahirkan oleh seorang yang terlalu banyak atau sering melahirkan di atas angka tiga kalau mereka istilahnya bolak-balik hamil ngat -ngat. itu yang berbahaya katanya, dengan stunting terus gimana cara pencegahannya yaitu ingat di seribu hari pertama kehidupan atau seribu HPK yaitu mulai dari ibu dinyatakan hamil positif sampai anak umur 2 tahun tolong itu dicukupi gizi yang bagus karena itu adalah masa periode emas pertumbuhan seorang anak nah, caranya pastikan waktu hamil ibunya harus di atas umur 20 tahun sampai 35 tahun selama hamil jangan sampai ibunya itu kena anemi oleh karena itu harus makan yang bergizi, mulai dari daging, telur, sayur tempe dan sebagainya dan jangan ada sekali-kali ada pantangan makanan atau istilahnya tara kemudian pastikan selama hamil harus periksa di bidan atau petugas kesehatan minimal 4 kali dan pastikan bahwa kelahiran pun harus ditolong oleh petugas kesehatan Nah, begitu bayi lahir tolong selama 6 bulan pertama bayi tidak boleh dikasih cairan apapun tidak boleh dikasih makanan apapun kecuali air susu ibu gimana pak kalau air susu sapi yang mahal harganya bagus, boleh, tapi itu bagus untuk anak sapi, bukan untuk anak ibu, anak ibu tetap air susu, ibu pastikan di 6 bulan pertama, ibunya harus sudah ikut KB, pak, karena sudah ketemu dengan bapak, kalau tidak tidak KB, nanti kebrojolan tadi, bayi itu meteng limong, nah, pastikan dalam satu tahun pertama, bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap di mana? di pos Yandu, maka bagi mereka yang mempunyai anak balita wajib hukumnya pergi ke pos Yandu untuk mendapatkan salah satunya adalah imunisasi dasar lengkap dan diingat bahwa setelah bayi umur 6 bulan baru boleh dikasih makanan tambahan seperti orang dewasa nasi, telur dan sebagainya dan tetap disusui bayinya sampai umur dua tahun. Mungkin itu trik-tek atau cara-cara agar kasus stunting di Desa Karanglu Kidul semakin hari tidak ada, nonton bulu Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak-Ibu hadirin, sebelum kita ikuti sambutan Kang Bupati Sugirisan Coko, berikut akan diserahkan secara simbolis kartu BPJS kepada Ketua RT dan Ketua BPD, tentunya eh, kepada perwakilan. Kami mohon untuk menempatkan diri, mohon berkenan dengan hormat Kang Bupati Sugirisan Coko untuk menyerahkan kartu BPJS. kepada perwakilan dari RT, ya berikan untuk foto bersama baik terima kasih dan Bapak Ibu hadirin kita simak bersama sambutan Kang Bupati Sugiri Sancoko. kami persilakan pun berikan mawan saya berikan botol ke ato botol nopo nopo menggirut tak yang saya saeunggeh Bapak Camat Bulurah. kula ngungkuri. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Shalawat dan salamanala Rasulillah. La hawla wala quwwata illa billah. Engkang kula hormati para kiai para sepuh pinisepuh Karang Lokitul. Engkang kula hormati Pak Lurah eh Bulurah enten Perangkat desa, Pak Calek dan semua perangkat desa kami tua, BPD engkang keluh hormati para pengurus RT, baik Ketua Sekretaris maupun Pendahara, penggerak PKK, desa Karanglo, Kidul, setua engkang, Kabupaten Los Putus, tunggal, bapak ibu penerima bantuan sosial, yang kalau akan timbul mulia, Allah Subhanahu Ta'ala, dalam soan Karanglo, di pun dampingi pasukan, bocok ulung itu tumut berikut. Ketua tim penggerak PKK dan pengurus jawatan Bu Aning, Bu Ifrotul, Bu Titis, Bu Marno, Bu Minuk, Bu Ismarem, Bu so, mau Pak Camat dan Bu Camat juga ikut mendampingi kami, Pak Kapolsek dan Pandan Ramil, atau yang mewakili juga mendampingi Kepala Dinas PU, diwakili oleh Pak Sarno, Kepala Dinas Pariwisata Pak Yuta sendiri rawuh, Kepala Dinas KB barusan yang ceramah namanya Pak Arjono, Kepala Dinas Sosial Pak Gulang, oma yang berikit DW potong rembala ini Pak Gulang mulai nanti esok, wonten Bu Ayu Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Pak Joni Staf Ahli, setua ya pengen temukan kalian masyarakat karangluk itu, tulurku ada kadaan Warga Purwayo, Anton Basuno, Pak Madi, di Pak Madi, di Aren bolos Viva Madi, karpet. Okay. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Suno oke, tipis oke, oke, oke, oke, oke, oh lah ibu saya so, so, so. kami itu waktibis ya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik kita akhirnya kakem kulo panjenengan, sayangku sakit makembal di dea jakarluk itu kan timbut teman-teman kan setengah pun apa salawat satu salam kunjuk katur dimatangun junjungan kita secara kanjeng nabi muhammad yang sampun nuntun kelolaan panjenengan teman margikal rasan mugimu ikus dia paling iling paling emut paling sadar kelolaan panjenen sakit nindakan sudah ada uman kanjeng nabi Ing pangajab menjing wonten dhumateng kiamat dipun tulungi Kanjeng Nabi bekatos sawang Bapak Ibu yang kula hormati, boten kesepas tunggal-tunggal. Dalam sowan mriki pertama temu kangen. Kagem kula nyuwun pangapunten kelepatan selama saya memimpin menjadi Bup bupati Purwokerto dipilih oleh warga terbanyak. kalau itu belum bisa memberikan kepuasan kepada panjenengan. Belum bisa memuaskan hati panjenengan. Tapi pelan-pelan dasar untuk menuju pon rokok yang lebih baik telah kita tancapkan sebuah pondasinya. saya memenuhi janji visi misi memang jalan-jalan masih bolong-bolong banyak semuanya protes jalan si, aku saksi sesunggah gaki-gaki urung wayai bareng kau dikeplok kau dorwai si, dius itu gentenan nanti omong pertama saya dilantik itu pada bulan februari 2021, sekarang usia setahun, pas Niki Maret tanggal 6 itu setahun puncul Wulung, Wulung Dino Eh, gih Wulung Dino PR saya banyak Bapak Ibu yang saya hormati, Jalan Poros Desa itu dulu ketika jaman Pak Amin Jalan Kabupaten itu hanya luasnya hanya sekitar 900 Kilo sekarang beban kami menjadi 1.500 kilo lebih karena ada beban jalan poros desa yang dulu haknya desa, kewajiban desa, domain jalan desa kemudian diangkatlah menjadi jalan poros yang itu menjadi domainnya kabupaten jumlahnya pun bodoh karo anyer panarukan bos, sayu kilo, lagi pitung atau sudah lima kilo, meh sayu kilo, bodogaros itu bodo, tuki anyer, dendelus dulu bangun jalan sayu kilo kondang Kaloko zaman penjajahan. Tendless, Bos. Jalan Tendless. Nikih beban saya menjadi 760 kilo ditambah niku. Me kilo. Beban kabupaten sehingga nah pada saat itu, Pak Ipeng menganggarkan 300 juta per desa per tahun. Agar bisa dikerjakan kabupaten, maka diangkatlah jalan menuju poros. Beliau berfastabikuqirab dengan saya belum sampai menuntaskan lukisan indahnya kalah karo sukiri Sanchoko soalnya nek anak ini, ini pemilih uang karang lu gitu kuatnya raih lo, mati, jagoan, medsos Pak Suno tunggu ini mandi ini rambat, itu nyekar nah kenapa saya cerita agak ke belakang, agar kemudian kita dunung satu persatu perjalanannya nah, maka kemudian hari ini PR saya luar biasa menjadi 1.500 km nah saya setahun ini sudah saya tempatkan barangkali nanti di April akhir kami lelang jalan-jalan yang memang menjadi tambang persoalan perekonomian termasuk Nengok sampai Karangan niki mengim ngumpul sampai Sumoroto kemudian jalan-jalan poros berikutnya kita, kita tata kembali tapi yang paling prinsip Membangun itu harus berbasis gotong royong dan bekerja sama serta. Semua ordinat, semua strata, semua tingkatan harus bekerja bareng-bareng. Saya berikan beban dan saya berikan tanggung jawab saya agar semuanya bekerja dengan keras. RT yang menjadi beban kami dalam visi-misi -misi tanggung jawab kami 10 juta per tahun, sudah dianggarkan 10 juta per tahun hari ini. Tauh. Tahun lalu 20, 2.500 alias dua juta setengah pada akhir 2021. Untuk apa? Yang kemarin memang saya tidak terlalu cupar pada 2021 akhir karena hanya dua juta setengah. Maka sudahlah. Yang penting bisa meng, bisa mampu menggoreng gotong royong, memantik kerjasama, diskusi RT bisa berkoloni untuk menjadi embrio agar dari lingkungan terkecil yaitu RT. Ada geliat menggali kembali marwah Republik Indonesia yang bernama Gotong Royong kita gali kembali. Nah hari ini sudah tujuh setengah juta per tahun yang mestinya 10 juta. Nanti di akhir seperti tahun lalu di akhir tahun kami siapkan 2 juta setengah sehingga tujuh setengah dan dua setengah menjadi 10 juta. ginani pun Tamalnopo, bu, Bulurah, gampangan ngomong ngomongnya terjadi miskomunikasi, lurah tawaran Rt, Rt menyalahin lurah ini kuloh panjenengan Rt, adalah satu bagian tubuh saya menjadi kepala barangkali tapi kepala kan harus berjalan menggunakan kaki maksud undas gelundung, gelundung, gelundung, gelundung, gelundung, teringis gelundung, geludung pelecek aja nah, ini harus bekerja sama yang elok maka 10 juta per Rt per tahun gunanya adalah pertama yang satu juta, saya pengen karang kidul bersama Pak RT, Bangkit, Gotong Royong untuk membuat biofori atau substitusi resapan manakala kita sudah berhutang budi kepada alam. Air hujan kita tutupi dengan payon, gedung kita aspal, kita membuat toko, kita buat bangunan. Maka air yang mestinya meresap pupuk menjadi sumber, dibuang sia-sia ke got menjadi banjir di mana-mana tiap-tiap talang kantor kelurahan, kantor desa, gendeng oma, setyo mulai hari ini dana gotong royong satu juta gunakan untuk membuat sumur resapan atau biofori. sehingga ada sumur tua, ilek nih banyak tertalang lebok di sumur tua, sumur rumen loh, sumur-sumur duduk lebok nih sana belang. sehingga buat nonton buat sumur resapan dari pipa paralon yang tipis-tipis itu, atau dari bambu pringori buat nopo dibolong, dilebetakan, disukani koral biar air talang yang mau melimpah ke got mampir dulu meresap ke bumi. Ketika banjir, ketika hujan, ketika musim penghujan, maka air akan terkurangi melimpas ke got. Ketika kemarau kita punya tabungan kehidupan bersama bernama air yang kita tabung tadi. Ini wajib. Ini bagaimana pembangun yang berpihak kepada lingkungan. Kita siapkan anggarannya. Yang lain untuk honor Pak RT. Pak RT bikin honor 500 tambahan sayang kabupaten kalau dulu sudah ada ditambahannya bos aja besoknya kabupaten selalu ingin dicoret jangan ya, dikasihkan jadi ingin 500 tambah 500 1 juta Bendahara RT dikasih 100 heket sekretaris RT dikasih 100 heket per tahun nah, per bulan saja bos kalah kalah kami itu Kalah tetap si, kami tuh, Gitu? Oke, agar kenapa? Agar Pak RT merasa dihormati keberadaannya, termasuk pengurusnya, merasa dihormati martabatnya, diakoni dalam pelukan hangat Kabupaten Poroku. Agar RT diajak gotong royong kerja sama. Oke, gitu, KPK-nya, damen apa? KPP TIKO, damen apa? Damen WiFi, nek WiFi ini, kamu di duit, berita terbalur balurah, Mungkin, PIN komplit kali, belur hampir pak camat berhubung jalannya agar Wifi satu pintu dan kenapa harus Wifi ada di RT ke depan niscaya kita ini akan hijrah dari bumi ke langit koran saat ini kita koran cetak semuanya koran elektronik online besok telepon sudah buat nonton wa KB Telegram, KB video call pemerintahan besok sudah paperless tidak lagi menggunakan kertas wabah berbagai basis hebat sistem informasi peneroka hebat, kependudukan lain-lain nanti akan bejo ke sana kita siapkan infrastruktur mulai sekarang memang hari ini belum dipandang belum terlalu penting banget tapi sebentar lagi itu fundamental penting sangat penting sangat pun mungkin begitu tentang Mbak Lura. yang lain berikan kepada Pak RT biar dikelola sendiri jangan sampai antara RT arah Lurah ontok-ontokan cari Pak Bupati, duit RT, RT lurah, yang tanggung jawab penganggarannya adalah lurah, yang tanggung jawab SPJ Pak Lurah dibina Pak RT, jangan sampai dibiarkan saja. Tapi berikan kepada RT biar berkoloni, biar berbuk, biar marwahnya Pak RT dan lingkungan terjadi dan luar biasa terjadi gotong royong di tingkat RT. Setuju Jangan sampai ada salah paham kemudian antara Pak RT dan lurah tidak rukun, harus rukun. Klempen-klempen roti-roti biar biar saya ki saya wis saya sih sebenarnya kape saya kok kapten bangun polrok lebih hebat sekarang lo bejus Gandos konyos konyos ngatur debat deh yang lain tamu lapo yang lain untuk menghias kampung ada bunga bunga telek telea bayem ri bayem ri bayem cengker bukan kenikir krenikir lontoh wow tiap orang wenda mempesona nah itu gunanya, yang lain untuk apa? yang sejuta untuk sampah sampah sampah di tingkat hulu itu harus selesai ayo pinter-pinteran, ayo hebat-hebatan dengan desa lain agar RT mampu mengelola sampah secara inovatif plastik dipilah-pilah Dewi di dewek nih, gendul botol di dewek nih bot Bekase Aqua di dewek nih Bekase Nopo di dewek nih padai dikumpulkan satu setunggal diolah dari di nopo-nopo, nombor ditelponnya rosok, kepepetnya ditelponnya bakal rosok bah, wis, cukupnya 10 kental, se-RTK, plastik ditelponnya rosok, dari duit yang penting jangan sampai dibiasakan membuang sampah sembarangan ayo pinter-pinteran, ayo cerdas-cerdasan mengelola sampah secara inovatif oke, ini oke? saya kan buatan, coba tentang tak abu, kertek tak abu sama nombor, kan? gitu, kertek Mas. lemas, gitu jadi, sepeda punya perasaan kali ini. Kita kertek taap, Allah, woi, mbok-bok narnya pasang sumur otomatis, dasteran sudah Kok pedot sise, kali ini do pedot gini? Gue tapi keluhan jiwanya, beli wot taap, ngobuak sampai kalo ngobuak, ngobuak, gua gue kono aku apa, apa aku tidak mau yang cepu, yang bupati gitu. Gua sampah, uwalah. Sekarang PDW. Nah, kita harus bina mulai sekarang dengan semua RT lingkungan sadar maka ke depan di hilir tidak lagi ada sampah yang berkeliaran, di kali tidak lagi ada bendera ketika berbanjir itu kuenderi kenderi kotang. Tadi ganti apa biaya ya harus menurunkan el wiwi aku kuat di ukuran de yang lain untuk kesadaran yang luar biasa barangkali itu yang bisa saya sampaikan yang penting ketika kemudian RT sadar bersama-sama beban pemerintah itu adalah dispreading, di desentralisasikan RT punya tanggung jawab di lingkungan dengan anggaran sudah disiapkan Kemudian di desa sudah ada APBDES Baik DD maupun ADD sumbernya Saya punya APBD, Pak Camat punya anggaran Kalau semua kemudian bergotong-roterentak di setiap tingkatan bareng-bareng kerja Maka saya menjamin programnya menjadi hebat Budayanya saya yang bertanggung jawab Jalan-jalannya Insya Allah saya yang bertanggung jawab Maka di 2022 akhir saya menjamin jalan-jalan sudah mulai kelihatan bagus. Kemudian 2023 mudah-mudahan monumen reok sudah bisa berdiri dengan megah di sampung. Kenapa kenapa penting reok? Ini martabat kita. Sehingga karang lor reok monggo didandani ben maju, band pesat. Ini warisan tak benda hasil ciptaan leluhur kita yang akan menjadi diakui loh UNESCO menjadi budaya tak benda. Nanti kita akan berbondong-bondong wong toko. Hongkong lah, Wong toko Londo, akan ke Ponorogo menonton reok. karena sebentar lagi diakui UNESCO dan saya siapkan disambung ada monumen reok dan museum peradaban dibangun dari mana, tidak merepotkan APBD Ponorogo, saya lebih mencari inovasi yang elok agar kemudian Ponorogo menjadi lebih baik, kita siapkan anggaran dan kemudian pelan-pelan Ponorogo menjadi lebih baik dengan demikian maka secara gotong royong secara serentak ketika semua organ tubuh ini bekerja bareng-bareng berlari bareng-bareng maka khulubis kuntul baris insya Allah karang lo baik lo hebat dan kita akan akan menjadi insan yang amanah terima kasih atas waktunya nyon pakam sudah kelebatan habis ini saya nyon pamit mau menuju ke desa Bululor untuk sama betina aku ceramah ini 6 deso, 6 deso. jadi canggam ya munduk lo bro. Tak pengen ada iburan, ojo ene bos. Kadang-kadang sih ngaku elekturn. Aku sekarang ene elekturn, ada orang nyanyi, orang penak. Jadi sekarang tuh, ojo ene elekturn kenapa? Akar tidak dipahami. Urung bangun, urung apa bos? Pak bupati kurun nyanyi, lara penak, tenen suspek. Maka saya tidak ingin ada iburan. Saya tidak ingin datang ini merepotkan Pak Lurah, harus sampai menangkap elekturn, macam-macam-macam. Baru Lurah debtang, perngerasan nih. Bupatis, itu tokoh ngerepot, iya ya, saya tidak mau itu terjadi. Maka sudah, seadanya, yang penting kita bisa ketemu, penjeningan bisa mesem guyu, sama-sama tombol kangen, dengan demikian maka akan terjadi hubungan erat. Tidak ada jarak antara saya dan panjenengan semata-mata demi penerogok yang lebih baik. Nyoan panggap itu sudah kelebatan, Ibn Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia demikian tadi telah kita simak sambutan Kang Bupati Sugiri Santoco dan tentunya usai sudah acara di Desa Karanglo Kidul pada kesempatan siang hari ini terima kasih atas segala perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.